Halo teman-teman, saya Feber Vico mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian.